Halo semuanya, aku yang. baik kembali lagi di channel aku. Finally, hari ini kita ngebahas lagi video-video penampakan terseram dari TikTok. Dan di video kali ini kita udah sampai ke part yang ke-13. So, buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya ada di bawah. Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Gus Video yang pertama ini berasal dari seorang supir bus yang ada di Argentina. Doi ngerasa tiap kali Doi abis narik busnya dan Doi berhenti di halte terakhir, Doi selalu ngalamin beberapa fenomena aneh yang Doi percaya kalau itu adalah fenomena paranormal. Dan lokasi halte terakhir tempat busnya berhenti itu persis ada di depan kuburan. Setelah beberapa hari terakhir Doi ngalamin beberapa kejadian aneh, akhirnya Doi mutusin buat coba ngerekam kejadian itu dan Doi share di akun TikTok pribadinya detectar las las ondas de calor y estoy acá en el cementerio esa pared la del cementerio la concha de su madre qué fue esa, ¿Esa pared la puta que te parió vale no solo la la concha la lora vale La puta que te parió. ¿Eh? Eso que no hay nadie. ¿Y eso? ¿Qué onda? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Eh, toca el timbre, eh, toca el timbre. Dale, toca el timbre. La puta que te parió, la puta... Que... Filter di TikTok ini berkali-kali ke-trigger seolah di bus itu kayak ada beberapa orang. Padahal kalian bisa lihat sendiri ya, di bus itu kosong dan sama sekali nggak ada orang. Di akhir video, Martin bilang buat bunyi klakson. Tiba-tiba klakson di busnya itu bunyi seolah kayak ada yang mencet. So, sampai di sini fenomenanya aneh banget menurut gue. Tapi nggak sedikit juga yang bilang, ah yang tadi itu cuman video settingan, video hoax, dan segala macem. Tapi sebelum kalian simpulin, gue pengen kalian tonton lagi video Martin yang ini. lagi Quinta parte. Vamos a ver si hoy captamos algo. Eh, uh, la puta que le parió. ¿Qué fue eso? Parecieran como que me cerraron la, una ventana. ¡La puta madre! La puta madre, no grabo nunca más acá, eh. Concha de su madre. Me, me están abriendo la puerta. Lo, ¿Lo vieron, eh? Quedó grabado. Quedó grabado. La concha de su madre. La concha de su madre. Me están abriendo... ¡Ay! ¡La puta que te parió! So, video yang kedua ini lebih ekstrim dari video yang pertama tadi. Lebih banyak kejadian aneh yang terjadi di video ini. Bahkan, Martin sampai ketakutan buru-buru cabut keluar dari dalam bus. Di tengah-tengah video, tiba-tiba ada suara kaca yang diketok. Dan ada pintu bus yang tiba-tiba bisa ngebuka sendiri. Padahal sekali lagi, Kalian bisa lihat di bus itu sama sekali nggak ada orang. Video ini adalah video terakhir yang di-upload sama Martin. Dan setelah video ini di-upload, Doi sama sekali nggak upload video yang berkaitan dengan paranormal lagi. So, gimana menurut kalian? Real atau settingan? Selimut. Ada seorang TikToker yang nge-share pengalaman aneh yang ada di dalam rumahnya. Di mana beberapa hari belakangan ini dia itu bilang, "Kalau doi sering ngalamin beberapa kejadian aneh dan ngeliat beberapa penampakan bayangan hitam di dalam rumahnya." Nah, suatu malam pas saudara TikTok ke lagi tidur, tiba-tiba kamera CCTV yang ada di dalam kamarnya itu ngerekam sebuah kejadian yang aneh banget. Selimut cewek itu bisa turun dan geser sendiri seolah kayak ada yang narik. Padahal cewek ini tuh tidur sendirian. Dan setelah ditarik, Do itu sampai kebangun dari tidurnya. Kejadian itu bukan cuma terjadi sekali, tapi dua kali. Bahkan pas ditarik untuk yang kedua kalinya, cewek ini tuh lihat ke arah selimut yang tadi. Dan Doi sampai kebingungan, kok bisa selimutnya gerak sendiri? Doi juga bilang kalau Do itu di rumahnya sama sekali nggak ada hewan peliharaan. So kira-kira nih, apa yang bisa nyebabin Selimut Doi gerak sendiri kayak video yang tadi? Video yang ketiga ini creepy banget menurut gua. So ada seorang bapak-bapak yang lagi santai-santai di dalam rumahnya. Tapi pas siang hari, Doi itu tiba-tiba ngedengar ada suara-suara yang ditumber dari dalam kamar mandi di dalam rumahnya. Padahal di rumah itu Doi lagi sendirian. Jadi Doi langsung buru-buru buat ngambil handphonenya dan mulai ngerekam. Awalnya Doi masuk ke dalam kamar mandi dan di situ sama sekali nggak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba pas kameranya dipending dan diarahin ke cermin, di situ muncul ada sosok cewek berambut panjang yang matanya bercahaya. Doi kayak ngumpet di balik hording shower. Coba kalian perhatiin deh. Sosoknya itu kelihatan sejelas itu, men. Penampakannya itu cepet banget karena pas kameranya dipending lagi ke arah cewek yang tadi, sosoknya itu udah ngilang dan di situ cuman ada beberapa lalat, guys. Dan kejadian ini terjadi pas siang hari. Coba deh kalian perhatiin, sosoknya itu mirip banget sama Kunti, sama Mbak Dini. Iya nggak sih? Kereta api. Ada seorang pekerja dari Argentina yang bekerja di pabrik bengkel kereta api. Dimana disitu tuh banyak banget bangkai gerbong kereta api yang udah nggak terpakai dan didiemin gitu aja. Nah suatu malam Doi itu iseng aja ngerekam suasana kerjanya bareng teman-temannya Buat ngasih lihat gimana sih suasana kerjanya pas jam setengah empat pagi Dan Doi post lah video yang tadi itu di TikTok Doi itu sama sekali ngerasa kalau nggak ada yang aneh sama video yang tadi Tapi videonya itu mendadak viral Karena netizen itu salfok sama penampakan yang muncul di video Fernando So gua pengen kalian perhatiin video yang ini Gua udah coba buat slow mo video yang tadi, so harusnya kalian udah notice penampakannya yang mana ya? Jadi pas kameranya dipending ke arah jendela pintu gerbong, di situ ada kepala yang kayak nempel ke kaca dari dalam gerbong, dan sosok yang tadi itu menurut gua kelihatan jelas banget. Padahal kata Fernando, gerbong-gerbong yang ada di situ tuh udah kosong dan udah dikunci semua, so pastinya nggak mungkin ada orang di dalam situ. Tapi ada juga teori lain yang bilang, ah bisa jadi yang tadi itu cuma ilusi optik aja. Mungkin karena efek lampu sorot dari lampu yang ada di atasnya Dan juga ada beberapa debu dan asap yang nempel ke kaca itu Jadi siluetnya tuh mirip banget kayak kepala orang yang lagi nempel ke kaca So video yang terakhir ini nggak ada hubungannya sama paranormal Tapi menurut gue layak banget buat kita bahas bareng-bareng Karena ini super duper creepy So ada seorang tiktoker bernama Hana, Doi itu tinggal di sebuah apartemen sendirian dan Doi ini suka banget ngedance Jadi Doi itu suka nyetel musik kenceng-kenceng dan ya Doi ngedance aja nari-nari di ruang tamu apartemennya Tapi suatu hari pas Doi lagi ngedance tiba-tiba ada sebuah kejadian yang menurut gue sangat mengerikan Who are you? Who are you? Letta! Off. off! Who are you? Who are you? Please get off. Please get out. No, please get out! Yes! Who are you? Please get out of my apartment right now. Please get out of my apartment right now! Get out! Get out! Halo Ada seorang pria yang gak dikenal Yang masuk ke apartemen Hana Lewat pintu yang ada di nih. Jadi pintu yang tadi itu bukan pintu utama ya guys Kalian bisa lihat sendiri di video Hana di mana Doi keluar lewat pintu utama. Dan pintu tempat pria itu masuk, itu adalah pintu dari arah balkoni. Video ini sempat viral banget di TikTok, bahkan udah ditonton lebih dari 50 juta kali. Dan mungkin kalian mikir kalau, ah bisa aja video yang tadi itu cuma video hoax atau video settingan. Tapi ternyata enggak guys, kasus yang tadi itu 100% legit dan real. Bahkan pria yang masuk ke dalam apartemen Hana tadi itu udah ditangkap polisi beberapa hari setelah video yang tadi itu viral. Dan sekarang orang itu udah dipenjara karena emang sering masuk ke properti orang lain tanpa seizin pemiliknya. Dan coba deh kalian dengerin percakapan Doi dengan Hana pas orang ini lagi mau masuk ke dalam apartemen Hana. Doi sempat ngomong, am I your friend? Are you sure? Menurut gua ini creepy banget men. Mana ada orang yang masuk ke dalam rumah orang lain dan tiba-tiba Doi tanya kayak begituan. Ini orang sakit deh kayaknya. Dan setelah video ini viral, Hana sempat cerita kalau ternyata pria yang tadi itu adalah tetangganya Karena Doi juga sempat beberapa kali ngeliat Doi di sekitar apartemennya Pria itu tinggal persis di bawah apartemen Hana Jadi Doi naik ke balkonnya Hana, majat lewat railing guys Menurut gue niat banget sih Untungnya si Hana ini sigap dan Doi masih sempat buat kabur keluar dari apartemennya Kalau enggak, mungkin ceritanya bakalan beda